Assalamualaikum. Nah, ini Ratu Bidadari mau menunjukkan kebolehannya, katanya di sini di sumber Agung ini katanya banyak mustika mustikanya. Ya ini wilayahnya. Jadi intinya, e, sman ingin ngetes saya atau menantang saya, saya tanya. Iya, e, buktinya saya itu Loh. kalau nggak ada bukti. Masalah bukti itu gampang, yang penting hmm. sman punya uang nggak? Hmm. Rem uang masalah mudah, tapi nah, saya minta. Eh. Di sini saya lihat ada mustika telur, telur buaya untuk pesugihan. Hmm. Mustika telurnya blorong nah. nah, kegunaannya untuk apa ini, Ratu? Ya untuk pesugihan. Hmm. Untuk kekayaan. Hmm. Tapi pertanyaannya, saya minta uang 3 juta di Oke, kalau memang ada wujudnya, oh, ada kenyataannya. Iya. Siap. Ayo ikut saya. Hmm mustikanya ada di tengah-tengah pohon ini koordinatnya sama tunjuk dimanapun saya akan tarik eh sama tunjuk dimana weh Kayak akan tarik mustika itu ke tempat yang saya tunjuk kalau di situ susah ratu hmm. coba yang dekat-dekat kalau bisa di sini ratu di daerah sini di daerah sini kalau bisa di mana? sama tunjuk, iya. tunjuk dimana? daerah sini-sini aja kalau bisa wujudkan ya cara mana ayo sama iya pokoknya sekitaran sini oke okay. Assalamualaikum Ibrahim Assalamualaikum Salam Ya Ya Ya ini kita wujud mana Radu Wah panas, aduh panas panas, aduh aduh aduh aduh aduh aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. ini oh. aduh ini telur ya, oh. ini telur nyi blorong, jadi ini siluman buaya, ini tuh mustika ya, saya banting ini enggak apa-apa ya ya, saya pancing nggak apa-apa ini, ya tidak ya. Eh, ya transfer tiga ya. juta ya, oke, oke oke oke kira-kira ya. sesuai titik yang samaen minta ini ya. telur. Ya, kalau saya berjanji ya harus Oke, saya tepatin kankor. Masalahnya ini memang benar-benar wujud. Ya, kalau benar. cuma bukan abal-abal hmm. aja ini. Ya. Ya. Jadi apalah-apalah enggak? Ya. Enggak. Kan saya sesuai tunjuk, Saya ya. bilang ada telur di sini. ya Terus sampean nunjuk di suatu tempat, saya tunjukkan di situ. Hmm. Ya, tapi walaupun ngasih uang itu tetap benda itu, saya minta itu. Tunggu, ratu yang saya, okay. saya kasihkan sampean, yang penting sampean. Saya 3 juta sesuai perjanjian. Oke, okay, ratu, jangan iya. mau, mau ngetes saya keilmuan saya. Bayar dulu, iya. <laughs> saya Siap, aja, siap, siap. Ngetes, ngetes, tok. Hmm. mau saya hmm. ada uang. Saya buktikan, kamu tunjuk dimanapun saya akan wujudkan di situ. Ya, iya, ini. saya baru percaya kalau enggak ngelihat kalau nggak ngelihat sendiri saya nggak akan percaya, nggak mudah percaya Masalahnya banyak orang yang gombal, orang yang abal-abal hmm. apalagi dokun sekarang itu, maunya uang tapi butuhnya nggak ada Ratu oke siap, uh, oke minta saja ya oke Ratu, makasih Ratu hmm. salam rayu rayu Lain ini Ratu Bidadari aku ingin tuh kesaktian ngomong-ngomong itu, aku ingin tuh berarti Sekedhe oh. ana barang apa ae lek ngerti. Yeah. Terus lek wong sing ngerti iku iso narik. Duduna no, aku kepengin bukti ne, cek gak kaken rame, cek mm -hmm. gak minca-mincle mengi, duduna no, aku kepengin ngerti. Mm -hmm. Tunjukno wis nek mm -hmm. ngarepku.